serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimana pun kalian berada untuk mengali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya Domin akan memberikan momen-momen spesial cute Yang tertangkap kamera ketika di acara lamaran Leslar Kemari persahabat ya kita lihat aja Ini salah satunya persahabat ya aduh luar biasa Tentunya postingan ini terkiut sepanjang acara lamaran lamar sahabat Ya aduh tentunya Dede Lesti memegang manja dagunya Rizky Bilar Luar biasa persahabat ya Senyumnya Dede Lesti sudah sangat bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Kita lihat ke selanjutnya persahabat ya luar biasa Tatapan dari Lesi dan Rizky Bilar Membuat para fans baper meleleh melihat keromantisan, kemesraan, dan tentunya kehangatan Lesti dan Rizky Bilar. Luar biasa membuat kita semua para fans semakin kagum. Mudah-mudahan tentunya acara pernikahan selalu diberikan kelancaran. Amin. ya alamin Kita lihat juga bersahabat ya ini momen harus spesial ketika Lesti Kejora tentunya meminta izin kepada ayah Kejora untuk Minta restu persahabat ya doa terbaik tentunya selalu diberikan kepada Deddy si dari orang-orang tercinta persahabat ya luar biasa kita tentunya nggak bisa mohon persahabat ya dengan momen-momen spesial ini yang tentunya membuat kita semakin bahagia mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kelancaran sampai hari-hari nanti amin ya alamin selanjutnya persahabat kita mendapatkan kabar bahagia yang mana tentunya keluarga Rizky Bilar akan diundang di acara pagi-pagi Ambiar besok sahabat ya, ini ada info langsung dari akun pagi-pagi Ambiar Trans TV yang mana besok ada Kak Nova Pratiwi tentunya kakaknya Rizky Bilar bakalan bahas seputar, seputar kedekatan hingga nikahan Leslar sahabat ya, luar biasa tentunya kita akan dikasih kejutan spesial selain Kak Derry dan Adi Sky, Kak Nova juga akan turut hadir Pak, sahabat ya Kepoin aja nih Pagi-pagi ambiar tentunya besok di trans TV bakal hadir keluarga Rizky Bilar Tentunya Kak Nova yang akan memberikan kejutan bahagia seputar pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabat Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan baik kabar bahagia dari keluarga Lesti dan Rizky Bilar Ini informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.